Wah, pagi yang tenang. Astagfirullah. Eh, eh aduh, copot. Gimana, subwoofer kami? Oke okay, nggak suaranya? Hah? <laughs> iya, iya. Suaranya keras sekali sampai bikin wiper saya letoy. Ah, itu belum apa-apa. Rasakan turbo kami. Apa? <laughs> nah, turbo? Eh kebakaran, eh kebakaran, kebakaran. <tuk> <tuk> Dadah. <Danang. tuk> nah, jadi gitu pak. Pokoknya teh saya dibikin jadi kaget. Ah, baru suara kenal pot saja. Lebih baik kali kau. Eh, eh, eh. Apa itu barusan? Kayak mobil zadi-zadian ku tengok. Ah, ta, ta, ta, ta. Eh, ta ta ta ta Nah, jantung saya terasanya mau copot. Jedak-jeduk, bikin budek, kenal potnya ngebul lagi. Ah, tak bisa kudiamkan ini. Kecepatan pun ada aturan mainnya. Eh? Kok berubah suaranya? Eh, Zari minta tolong? Iya ya. Ayo kita lihat, Pak. Tolong! Ini oh. lagi di mesin, kenapa lagi? Aduh! Hele, nyangkut. Ini mah mentok sama polisi tidur. Keceperan. Coba ke pinggir dulu. Oke, oke, oke. Sebentar. Aduh, hidup dong. Ayo. Ini sepertinya kehabisan bensin. Ah, ternyata kau ompreng, Sudah nyangkut, habis bensin pula. Bikin repot orang saja. Ayah-ayah eh, wae. Ini, saya bantu dorong. Ah, dadah aja sih. Wah, terima kasih ya, teruntung Udah nolongin kami. Eh, Om modifikasi teh perlu perhitungan. Jangan asal-asalan. Bensin bisa boros, kenyamanan jadi terganggu. Hah, asal-asalan. Underdeal kami ini sudah memenuhi SNI. Standar Nasional Indonesia. Bagus. Zadi, Ketika memodifikasi kendaraan, pastikan sesuai batasnya. Jangan berlebihan dan jangan jadi mengganggu, bahkan sampai membahayakan pengendara lain. Karena menurut undang-undang, setiap kendaraan yang dimodifikasi wajib memenuhi uji tipe kendaraan bermotor. Jika tidak lolos, bisa dikenakan denda. <tuh> Jadi om teh sudah lulus uji tipe apa belum? Aduh, boro-boro. Tujuan kami modif itu biar banyak penumpang. Eh? Lagian, kami modif itu gak ada yang protes kok. <gifat> Didi, ambilnya. Dicari teman oh, oh, Bisa ada di sini sih. Diyo, di, ngapain di sini? Yai, mudah pun di punta ganti, lagi dimintain belanja aja uangnya lagi. Ya, Yai, ampun mah, ampun, Tadi ini sewa lagi sepi, kaya, kaya ampun, duit ampun, ampun. Ampun, ampun, ya apa, kita pulang, kita pulang, ya ampun, ampun. Ya. ampun, ya. ampun <laughs> si Om Prang, modifnya pasti belum lolos SNI itu. Hah, apa maksud kau? SNI? Sudah nanya istri, <laughs> Kalau sudah nanya istri, nggak mungkin oh. ribut, Pak tuh. <laughs> ompreng, ompreng. Bisa preng. saja kau <laughs> Ayu, beruntung. Ayo,